Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Salam Kemanusiaan Halo anak-anak Kota Cimahi Dimanapun kalian berada Perkenalkan nama saya Marut Maulidan Duta Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Di sini Saya akan mengucapkan selamat Hari Anak Nasional Tahun 2020 Khususnya untuk anak-anak di Kota Cimahi dan semoga anak-anak di Kota Cimahi dapat menjadi agen perubahan, pelopor dan pelapor, dan juga dapat menampung inspirasi dan aspirasi anak-anak di Kota Cimahi. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Jika kalian berada di rumah, jangan lupa terpenuangkan masker, membawa hand sanitizer dan sering mencuci tangan. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.